Oke teman-teman pada video kali ini saya akan memberikan tutorial memasang loading screen mobile legend tanpa bantuan aplikasi tambahan. Kita mulai saja tutorialnya. Pertama-tama teman-teman sediakan dulu video screen yang akan dipasangkan. Untuk video screen yang saya buat teman-teman bisa mendownload dari link deskripsi video ini. Setelah teman-teman mendownload -teman video screen yang akan dipasang, selanjutnya teman-teman buka aplikasi pengelola file atau manager file. Lalu cari video yang didownload tadi. Kemudian ganti namanya menjadi Flash. Oke. Okay. Setelah teman-teman mengganti namanya menjadi Flash. Kemudian teman-teman membedakan file tersebut ke, dat ke file data Mobile Legends yaitu dengan cara salin ke penyimpanan internal android data com mobile legends file dragon 2017 aset audio android tunggu nah baru tempel tunggu loading selesai nah kita coba apakah tutorialnya berhasil atau tidak kita buka saja mobil dengannya nah berhasil ya teman teman Nah, untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, comment dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi dari video, dari video yang akan saya buat. Untuk teman-teman yang ingin merequest video screen, boleh di komen ya teman-teman.